Gak <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, Ma ya. Jadi kali ini Ma ya, cuma mau latihan saja ya pakai switch blade lagi switch blade lagi switch blade oke lah switch blade lumayan kena ngaruh juga switch blade mabru ya close child for the league udah rame kedua waduh nice, oh, ah, ampun mabro maafkan saya Hai. loh ampun deh dimana-mana ada musuhnya ya Nice, nice. oke, okay, bro Lucu, narik di belakang. Iya, lucu jodoh ya. Eh, hey, hey, ayo sini tembak saya. Kalau bisa, eh, tembus. Ah, ampun lah nice Nice. Uh. Nice. Peluru capek habis mau buruk ada peluru lagi nih. Nah, ada peluru tambahan ya teman-teman. Ampun Mati aja Maaf ya Atas mana gaedah tuh Ini siapa sih Mati lagi Nice Nice brody Good job Semua yes, bro, hai uh, iya yeah, iya yeah, iya, yeah. oke, okay, mau seperti itu sudah menang ya. Ini game sangat cepat sekali. Asli loh, kenapa dia mencepat banget ya? Woo. nice, switch blade number one SMG in Call of Duty mobile. Oh, mantap emang kelaut. <laughs> Ojo oh, suka banget pakai ya sekarang maupun ya. Eh. Yang ditunjukin si kelautmu mulu loh. Ya kan? Teng tereng teng teng. Teng, ting teng, teng, teng, ting teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, kenapa snipernya man ngasalin mah bro ya oca kesel pinonya ketawa-tawa emang bro kemana nih oca kayak ngerasa ya lah Salah, we. Gimana lastnya? Bubar kill 1 lo. Eh he he he. Ini hanya permulaan coy. Rasbi rasbi yuk rasbi bro bro bro rasbi bro akar rasbi gak ada yang ngikutin lagi dah lah Kita nyalimo, Bro ya. Si DL DL. Yo way Berapa orang yang mau kill Ini 5 deh. Harusnya sih 5 ya. Tapi aman apa tahu. Rasain enggak? Ras lagi. Harus ngeras sih Bro biar dapat kill lumayan. Sini deh. UFO Cina nyala lagi, <laughs> berapa orang lagi yang cebun? Bro bersepuluh aja, coy. Ya, hai, hai, hai, Ini ya sini Sini ada nih harusnya Ya ampun di atas ada sniper cuy. Udah lumayan, pasti taman Best bro, best, best Best city Togumikop. hahaha <laughs> masih jaman ya pake N45 bro kita udah menang ya kenapa lu main pake N45 gitu loh aduh aduh aduh bro ya digit power gini nabain si padat dia main nanein ya kenal bom dia wabruh feeling ku feeling good sekali ya main walaupun permit Terkalah. Dia udah siap rupanya, Ma Bro. Anak-anak, tapi teman lucah sudah meratakan ya. Ini game sangat cepat nih. Anak udah silahkan nih. Kalau lo kasihan sih, anak. Insya Allah sih lah, anu uh, doang anu ini. Sudah selesai, nah, langsung nah, langsung nice sudah selesai mantap berjiwa wah ma, bro ya hah jadi gitu aja untuk video kali ini, ma, bro, ya kalau kalian nih mau lihat versi mata gunsmith meto langsung aja ya di ke video sebelumnya ya. untuk kalian yang baru mencoba mata kalian bosan melakukan kalian langsung aja ke instagram kita Jublin ma bro ya atau paling malas pusreng Kalian mau punya kemo, tapi masih grandin kemo. Langsung aja, follow instagram @kita joki titikin jokiin aja di sana. Mau blok ya? banget udah mau yep, see you, mau dada semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.